Hey, Waduh, ma Bro, apa kabar semuanya? Lo mau kali ini, Ocha bakal mau ngasih tau rekomendasi buat kalian senjata apa yang enak dipakai di season ini sakit dan pastinya worth it, Ma Bro ya, Oke? Okay? Langsung aja Ocha buka lot out nih, Ma Bro diantaranya saber 4 nih, Ma Bro ya. Kenapa nih Ocha tiba-tiba pakai saber 4, Padahal sebelumnya itu pakai Bison, terus pakai Switchblade buat Ma Bro ya. Karena setelah Ocha scream lawan pro player-pro player dari luar itu, wah kayaknya Bison ini kayak masih kalah sama saya berempat malah bro, kan ya, saya berempat juga termasuk senjata yang dibuff malah bro baru-baru ini selain Bison ya karena ya kalian tahu sendiri Switchblade itu di nerf bro jadi ocha harus memikirkan senjata apa yang ocha bisa ocha bisa pakai selain Switchblade ya, yuk langsung saja malah bro SMG-nya diantaranya saya berempat ini oke okay dipakai, Cico masih oke okay lah, terus Sebenarnya semuanya oke okay, mah bro. Di season-season ini tuh semuanya hampir semua oke okay dipakai ya. Tapi diantara yang oke okay itu pasti ada yang lebih baik mah bro. Nah itu dia mah bro ya. Jadi Ocha kasih saran yang benar-benar aja deh. ya Terus nggak di pilihan Ocha ya. Cicom sebenarnya nggak juga. Kayaknya hey, kita buang aja mah bro. Walaupun waktu itu sempat sakit. PDU 57. Kamu tuh selalu di hatiku ya PDW 57 Tapi sorry Kamu tidak masuk ke meter meta Razorback tidak MSMC tidak HG40 Ini terakhir ini Masih oke okay sih ya Baru-baru ini dia di buff sama bro HG40 Tapi tidak juga Paroh Kalian kalau bisa mainin Setrumnya ini iya nih Ian nih Kalau bisa main stuttermu ya. Soalnya itu perlu banget fast hand, Bro. Asli dan ketepatan aim. Oke, guys. Oke, okay, masih oke. Okay. Cordite. Cordite. Ah, tidak menurut aja sih. Kikinan dinner lagi. Kikinan tidak Fennec Fennec nih. Fennec oke, okay, masih oke okay dipakai bro tapi entah kenapa banyak yang lebih milih atau lain. Naik oke, agar tidak kios, tidak bisa dia MX6, dia PPSI, ya iya, KSP, ya Swiss. Berarti nah itu masih banyak SP, KSP, PPSI, MX6, dan yang ojek sebutin tadi yang ya ianya, ya, dan nanti ada L8, ya. Cuman mungkin pas video ini diupload udah rilis kali ya, bisa jadi, mah, Bro. abis itu kita ke assault rifle, mah, bro, ya, nah, assault rifle nih, ya krik 6 itu udah pasti meta banget sih krik 6 ya Type 25 ini hmm. Oke okay. Type 25 Enggak enggak enggak enggak, enggak, enggak. Ucet tarik lagi Type 25 masih kurang M16 Kemungkinan ya Kemungkinan nih pas keluar full autonya nih Mabru. Kan ada full auto nanti Itu bakal beta Naka 117 Meta juga AK47, banyak yang make di uh, MP baru-baru ini, ini Pro player-nya ada yang pakai Mabro AK47 Ini bisa jadi nih, AK47, AK47, KRIG6 Bisa kalian pakai SM tidak, M4 tidak Ini multiplayer ya, yang coba hombongin ya kalau battle royale mungkin M4 Yang tadi ucap bicarakan itu ada yang Yes ya ICR, ICR masih oke okay lah Main masih oke okay, bro kalau kalian mau make kain 44 juga sakit sih. kain 44. Tapi Oce enggak. Haber juga. Hafika. Hafika tidak, DRH tidak, Peacekeeper Peacekeeper lu tuh habis meta tapi baru me bentar aja udah di-nerf lagi sekarang. Ini masih oke okay lah, Mabru ini ternyata. Walaupun di tapi masih dikalahkan oleh Pick Six. Never 556, oke. Okay. Aspal juga lumayan. Max lumayan, M13 oke, okay. Swordfish tidak, nih senjata sampah nih. <laughs> <Ucap>. <laughs> Juluk ini. Ojek, kita senjata senjata paling sampah di CODM ya skinnya loh ya skinnya. kilo satu satu satu empat Odin kayaknya nggak di DMP Tapi Odin waktu itu ada yang makin sakit banget loh ya. Tapi yang paling meta trik Six ya, yang paling meta banget ngabur Trick Six sama ak satu kalian boleh pakai tuh untuk airnya. Terus, habis itu kita ke shotgun man. Oke, RM262 masih belum terkalahkan metanya dari semua shotgunnya, Mbak Bro. Udah, wah, dia mengambil kesen yang lama ya, Belak banget. Oke, okay. B15, oke okay lah. Ini B15 HS, enggak di mungkin ya, HS ini enggak sering, enggak eh, cowok enggak jak dua juga boleh masih bisa dipakai. sebenarnya semua senjata yang OC bilang enggak tuh masih bisa di, masih bisa ocha pakai mang bro ya. cuma ocha ah. lagi. <laughs> kamu nanya. habis itu kita ke LMG ya. LMG ini S 36 Abis habis buff LMG semuanya sakit beneran. kalau kalian bisa makainya ya. UL juga uh, server Eropa waktu itu banyak yang RP RPD juga worth it. M4 LMG merep merep RPD-nya tapi masih open RPD jadi uca bilang M4 LMG enggak sih chopper chopper ya salah satu ya meta LMG Holger nah ini Holger yang paling meta menurut jamabure Holger nih habis itu bisa jadi kalau nggak Holger uh, yang keduanya tuh chopper kalau nggak hades jamabure uca bingung antara itu. Terus PKM juga habis dibuff, ocha belum nyobain, mungkin PKM sakit kali ya. Kalau nggak salah habis dibuff juga mau bro, ya. Correct nih, if I'm wrong mau bro, ya. Bisa itu sniper. Sniper ini mau bro XPR ya, salah satu yang meta juga di season ini. Arctic, hmm. Arctic ini sakit banget sih, bisa jadi ini meta, tapi jarang ada yang market mau bro. M21IBR, M21IBR ini masih sakit tapi enggak sih ini enggak DQ ya Locus iya kalau nggak salah kemarin sen yang apa bayar sniper SIA itu itu yang pakai Locus skill banyak banget lah bro ya bahkan ngalahin orang-orang yang pakai DLQ sama apa namanya ZRG ya N45 oh jelas N45 mah bro ya tapi di dibanet di turnamen outlaw telau enggak sih re TKMR SVD ya koska Koska, iya yeah, juga seharga yeah. iya Oke, okay. sebenarnya nih, semua senjata yang Ocha bilang ini, seperti yang Ocha bilang tadi, kalau nggak salah ya masih oke. Okay, ya, semua tuh kayak hampir setara sekarang, tidak seperti dulu banget. Mau season awal-awal, kayak cuma beberapa senjata dari golongan yang misalnya. SMG kayak cuma satu atau dua dan itu-itu terus mah bro. Nah sekarang tuh sebenernya hampir sama banget ya, kedudukannya. Cuman ya, seperti yang saya bilang, di antara yang enak pasti ada yang lebih enak lagi bang bro. Oke, okay. selanjutnya kita ke Marshman. Oke, okay, Marshman. Marshman SKS aja sih buat multiplayer ya. Yang lainnya SPR mungkin ya. SPR kalau SKS. Kalau buat MK2, itu udah kayak ketelan bumi banget. Jarang buat orang-orang pakai bang bro. Dan kita ke ini, nah milih kalau ke Millie, mah bro yang paling overpower ya yang paling overpower power tuh ini nih nah ini mah bro ya tank knife tank knife kalian sih wajib punya ya tank knife ini parah banget bisa 4 kali bisa-bisa kalau misalnya ada 4 orang di depan kalian ya berderet tuh itu kalian bisa kill 44 4, -4 sekaligus ya dibanding nih ya tinju ini mah bro Metal tinju ini uh, apa ya menurut ojek lebih simpel ya, simpel buat lari larian cocok lah Tapi buat bacok-bacokan PK katana lah. Sekarang tuh pokoknya yang bagus kebanyakan uh, orang-orang make player CODM ya Katana, Tinju, tank knife ya Udah paling itu itu aja mah bro Nah macete nih, macete player sniper juga banyak nih Kalau buat gaya ya karambit Nah buat gegayaan gayaan karambit belum ada yang legend Terus pistolnya Ocesara ini sekarang tuh 50GS ma bro Reyneti juga masih satu hit dalam jarak deket ya. Orang Cina banyak yang pakai, eh bukan Reyneti shorty maksudnya, shorty. Orang Cina banyak yang pakai shorty ya. Pro player Cina itu mantap banget sih. j 358 ms11. Ah, pokoknya kalau bisa 50gs ms11 sama shorty ya. Lainnya enggak. Elchar juga boleh, tapi masih lebih worth it 50gs menurut Terus launcher, launcher, tamper lah ya. Tamper. Masih satu hit nih kalau kena pas badan Haram banget mau bro Ya, SMR sama FAJ kedudukannya sama mau bro 13 sektor buat Apa itu ya? Kalau ulti yang meta Ya ini ya, rekomendasi Ocha Purifier Dead Machine pero Hive boleh Gravity Spikes Nggak enggak meta banget sih Tapi itu masih berguna annihilator, Terus Pakai Gravity forte Kinetic Yap Reactor Core Ini yang paling haram Please jangan dipakai kalau di ranket. Dan yang terakhir itu Cloud Dan nanti ada Balista ya. uh Ulti apa lagi? Ngeri banget mah bro ya Yap nih kalau misalnya kalian mau lihat lethal coba pake frag grenade semuanya berguna nih lethal ya kecuali contact grenade menurut Ocha bisa juga sih contact grenade teh ya. kalau kalian bisa makainya dah selesai ya jadi ini mabur rekomendasi dari Ocha jadi yuk let's go. sekarang Sekarang Ocha mau main sekali ya buat menghibur kalian gameplay Ocha yang sangatlah Mengajubkan eh <laughs> menakjubkan yuk ma mari kita ratakan musuhnya ya. Menggunakan CB4, salah satu rekomendasi dari Ocani mah bro ya. Let's go mah bro. Kita ratakan semuanya. Wih sih di atas ada dong. Dan Ocani di bokong. Tetap tenang, tetap santuy karena aku sekarat. ngaseh, nice, ngaseh nice, dapat dua main. sih, dapat lagi. Oh, do, do, do, do, do. wuhh wow, dia mau di situ mau bro hmm nice wuhh itu wuhh Wah, dia pekel bladet ya curang kamu nak nih ku hajar kamu udah, kita mau bermobilan. Uh. Song, Om. Oh, uh, nice, bro. Uh, lo lo lo, itu dia, bro. Ya, yeah. teman gua mana tuh? Ya Allah, teman gua emang gila mah, bro. Hmm, mati lo. kan lu Adios Kita saling Oh uh ya atas rupa aja coy dapat satu lagi tuh ih temen gua ga ada yang mau nginjek loh Nia banget yang di atas juga nice ya. dibokok Ya, curang dia mah. Mainnya termite, setap setap setap uh. Kita kawan back nih? Iya, yes. hampir aja mah bro ya. Eh, menangkan. Yuhu! Nice, gila, the best banget dah. Wow, ramai banget ya di depan situ, Gila Gila kali. Wow, dapat tiga, lumayan lah. Ini, mestinya bukan kaleng-kaleng sarden, tuh. Dapat lagi, ma Bro. Hmm, mantap jiwa. Kenapa ada pohonku di sini? Ratain nice. hmm ratain bro hai, nice. hai, lagi hai, tarik aja mah, bro. kita mau tukeran senjata boleh enggak nah kita tes senjata dia Ini senjata dia pakai gosongan sama bersiabar empatnya nice nice Hai siabar empat nih bro Woy! Ada Ulti di sana Pak. Mm, ulti. No, jangan mati please. Nice, man, bro. Uh, hampir saja. Oce oh, sudah kill 31 Ini game Ini gamenya cepet banget ya. Misalnya lama dikit aja. Jadi, buahnya ini. Lihat, musuhnya masih mendapatkan skor 24 puluh saja dan aku mati skornya tutupin ya zoom let's go sudah terselesai game nah nice. cepet banget men yaudah mabro, kayaknya gitu aja untuk video kalian yang mabro makasih banget udah menonton, jangan lupa share video ini kita teman kalian, jangan lupa subscribe, serta aktifkan lonceng ya mabro ya, terus untuk kalian yang mau beli akun channel langsung aja follow instagram kita jublin mabro atau kalian mau jokin akun kalian, kalian butuh bantuan booster sering langsung aja follow instagram kita jokin titikin, oke yup, see you mabro, dadah semuanya yudah, dadah semuanya see you next